S. Di malam, di malam yang sunyi sepi ini, teringat aku akan dirimu sayang. Hanya engkaulah kasihku seorang. Mungkinkah, mungkinkah kau? Kembali sayang Walaupun itu hanya sedetik saja Selamat Sayang, walaupun itu hanya sedetik saja, bukan. Oh Sunyi